Saya selalu anggap bahwa kebebasan itu nggak boleh sedikitpun ditukar tambahkan dengan apapun pada pemerintah Kata Albert Kamu, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each or, union or Kebebasan itu bukan hadiah dari negara, tapi hak yang mesti diperjuangkan setiap hari oleh setiap orang Dengan cara sendiri dan dengan usaha bersama Terima kasih Hoax, itu Perlu sedikit pandang definisi. Itu. Pak Jokowi bilang jangan membaca Jokowi undercover dianggap itu hoax. Tentu kita bisa bikin semacam simulasi dari mana Pak Jokowi tahu. Kalau ada wartawan tanya dia akan bilang, atau Pak Tito Polri, Pak Tito rektor UI atau rektor IPB itu. Loh, itu buku itu nggak pernah dilarang. Kalau dilarang dasarnya apa? Berbahaya secara ideologis. Yang ada di publik adalah buku itu tidak ilmiah. Yang mesti menentukan ilmiah tidaknya itu adalah saya, saya akademisi. Jadi Anda lihat paradoksnya itu, sesuatu disebut tidak ilmiah tapi dilarang diputuskan status ilmiahnya di kampus. Jadi rezim itu kalau dia terus-menerus mengendalikan kebenaran, artinya ada kebohongan yang tidak disembunyikan. Devil's Advocate. Itu sama dengan mengatakan bahwa iblis tidak pernah berbohong. Iblis memang tidak pernah berbohong. Dia hanya menguji orang supaya kebenaran kita itu terus-menerus terpelihara. Orde baru dulu yang namanya Jenkins Papers, Soeharto's and his general, itu dianggap sebagai hoax. Sebelumnya ada Cornell Papers, juga dianggap sebagai hoax itu. Belakangan ada Panama Papers, juga dianggap sebagai hoax itu. Tetapi fungsinya adalah mengingatkan ada yang disembunyikan oleh rezim. Sekarang kita punya KUHP yang mengatur tentang fitnah segala macam itu. Tapi pemerintah ingin lebih dari itu, yaitu mengatur cara orang berpendapat itu bibit dari totalitarianisme. Tentu Anda nggak bisa bayangin totaliter pakai tentara, pakai polisi. Itu zaman dulu, tapi totalitarianisme sekarang. Itu bisa dilakukan dengan cara yang sangat kegemoni, dengan soft power mengontrol pikiran orang. It's a kind of totalitarianism. Kebebasan itu bukan hadiah dari negara, tapi hak yang mesti diperjuangkan setiap hari oleh setiap orang dengan cara sendiri dan dengan usaha bersama. Terima kasih. Dulu di zaman Yunani, dalam mitologi Yunani ada seorang raja yang dianggap sebagai raja yang bijaksana. Karena setiap malam dia undang satu warganya tidur di ranjang emasnya. Kalau malam si raja ngintip. Kalau Rakyatnya tubuhnya lebih panjang dari ranjang masih raja digergaji kakinya Kalau lebih pendek ditarik supaya fit and proper pas panjangnya dengan panjang raja tuh. Jadi dia layani publik itu tetapi dengan ukurannya sendiri dan kebenaran semacam itu Yang disebut sebagai gejala awal kotoritarianis Pak Ahok bilang begini Jakarta Human Development index-nya tertinggi se-Indonesia Dua tahun berturut-turut oleh karena itu, dia dapat award empat kali. Sebagai fakta benar, tetapi sebagai pesan politik, itu adalah hoax. Karena gak ada gunanya menyebut itu, karena dari 10 tahun lalu, 12 tahun lalu, Jakarta selalu di atas memang. Karena ibu kota, dengan APBN Rp270 triliun, nama menterinya Etienne Sihwet ini ya, dari zaman dulu jalan. Saya kasih contoh cepat-cepat. Dulu di Prancis ada seorang pemimpin menteri. Dia itu setiap hari bilang Prancis nggak ada masalah. Kita punya banyak uang. Tapi besoknya dia keliling, majakin rakyat, bahkan pintu rumah yang kelihatan agak mewah dipajakin ke pajak pintu rumah itu. Ya bayangin Jadi dia berbohong terus setiap hari. Sangking keselnya orang rakyat Prancis. Si menteri itu kalau digambarkan di, di media massa, di pers, cuma digambarin hitam putihnya aja tuh. Gak pernah mukanya. Orang kesel jadi dibikin hitam putih. Bentuknya siluet. Jadi dari nama menteri itu dibuatkan mem yang mengolok-olok saya nggak tahu siapa yang akan kita jadikan siluet hari ini nih, dalam pembicaraan semacam ini menterika atau dia di tingkat lebih di atas lagi itu. hai pas yang berpikir makasih mengeluarkan dalilnya yaitu ingin mengganti pemerintah itu Nah kita hari ini dipanaskan oleh politik justru karena ada kejelasan apa sebetulnya yang sedang dipertengkarkan itu. Saya tertarik keterangan dari Ibu Megawati beberapa hari lalu yang secara otoritatif mengatakan bahwa kader partai itu adalah petugas partai. Apakah Ibu Megawati benar-benar mengucapkan pikirannya pada waktu itu sebagai dalil politik atau sebagai ekspresi dari semacam arogansi untuk mengatur itu? enggak pernah ada keterangan tentang itu sehingga orang berapa-berapa apa yang terjadi sebetulnya itu presiden adalah petugas partai Pet presiden adalah petugas partai petugas partai karena memang dia di brief oleh partai untuk mengucapkan kepentingan partai ucapan itu diselenggarakan dalam satu kultur yang feodalistik sehingga orang bingung yang mana pesannya itu Apakah Tuhan berdaulat di NKRI? Tidak. Sepertinya ada banyak racun di tubuh Republik ini. Dan racunnya itu justru karena obatnya kebanyakan. Karena kita memilih kedaulatan rakyat, final itu. Tetapi memori kita sebagai manusia budaya tidak mungkin dihentikan dengan dalil konstitusi itu. Top. Seharusnya ada semacam public address dari Presiden. Akibatnya seluruh peristilahan publik dilecehkan dengan tuduhan-tuduhan ideologis Kalau saya bilang saya seorang liberal Orang akan bilang Anda gak bertuhan ya Lu istilah liberal itu gak ada urusan dengan bertuhan tidak bertuhan Kalau saya bilang saya seorang sekuler Berarti Anda ateis Seorang sekuler adalah orang yang bisa sangat bertuhan Karena dia bisa bedain antara niat masuk surga dan berbuat baik di dunia itu. Tapi karena pembicaraan itu selalu diarahkan untuk soal-soal yang penuh sentimen Maka argumen untuk menghasilkan percakapan publik tidak Bisa nggak negara ini berubah? Bisa Lo konstitusi bilang untuk mengubah diri saya Ada syarat-syaratnya Saya bayangin misalnya Kalau di Monas ada spanduk kecil aja Punya misalnya 2019 Jokowi Habib Rizik Gak ada nih ribut-ribut Karena fungsional kan Ruang politik kita yang kita sebut bebas itu Sebetulnya isinya adalah transaksi jangka pendek Antara dendam dengan dendam Akhirnya orang masuk di dalam duel kesolehan lebih soleh siapa, yang ada di Monas atau yang tidak ada di Monas negeri ini pernah punya obsesi dengan negara Islam sebutkan itu sebagai fakta tuh. tetapi batas dari obsesi itu adalah konstitusi bisa nggak itu diwujudkan, oh itu soal pertandingan politik lain lagi soalnya, tuh. 30 kali lipat ada di Monas tetapi kecerdasan politik, siasat politik tidak ditemukan itu tetap sebagai fantasi itu dua orang ada di Monas dan berhasil untuk mengubah jadi kekuatan politik ya berubahlah negara ini Secara formal begitu, itu gunanya ada aman Kita terlalu norak dengan soal-soal uh, yang fantasizing semacam itu. Saya butuh seorang yang punya keahlian statementship dan bukan sekedar craftsmanship itu. Seorang yang paham tentang cara merekat furniture negara dan bukan sekedar merekat mebel yang rusak. Terima kasih. 212, perlukah dikritik? Bukan perlu ada, tapi perlukah dikritik? Oke, perlukah pertanyaan itu diajukan? Nah. ada institusi-institusi negara yang mengalami keretakan awal. Dan Presiden, Kepala Negara harus merekat itu, bukan dengan Aika Aibon, tapi dengan konstitusi. Berarti harus ada pemahaman yang mendalam tentang fungsi konstitusi dalam merekat persatuan dan kesatuan ini. Saya mau ambil risiko berseberangan secara habis-habisan dengan saudara sebab dalil kita bernegara dibikin kacau karena retorikanya diucapkan berlebih berlebih yang enggak hak imunitas itu jangan didewakan seharusnya kita mulai cicil untuk menghilangkan hak imunitas itu baik pada DPR maupun pada presiden kalau presiden imun, DPR imun dua-duanya saya kasih makan ketimun dalam bahasa Inggris namanya watchdog gitu tapi kalau saya terjemahin nanti orang marah tuh anjing penjaga, apa namanya, mengawasi Isi dari kedaulatan itu adalah perintah untuk penyelenggarakan keadilan. Ego disebut DPR adalah watchdog. Watchdog terhadap siapa? Ya terhadap pemerintah, terhadap eksekutif. Anggota DPR saya utus ke parlemen untuk me-watch pemerintah. Supaya dia bar, supaya dia menggonggongi pemerintah. Itu namanya pengawasan. Sekarang MD3 itu, dia menggonggongi saya. mana ajaib kan? Gue suruh lu gonggongin pemerintah, malah lu gonggongi tuan lu. Kan itu logikanya di mana tuh? Produk DPR itu KW-12. Gak ada mutunya tuh. Logikanya gak nyampe, ditambal pakai logistik. Ini lelucon paling indah yang pernah dibikin oleh DPR. Kita lihat asal-usul dari konsep yang disebut sebagai etika parlamentarian, itu yang tidak diajarkan di dalam partai politik. Sehingga orang yang datang ke parlemen itu datang dengan otak kosong tentang parliamentary etik ethics itu. Akibatnya penyusunan undang-undang itu sekedar didasarkan pada transaksi kepentingan pragmatik, bukan konsep yang basisnya konstitusi itu. Sebab DPR itu diminta untuk menghasilkan produk yang betul-betul koheren -betul masuk akal, berguna, jangka panjang. Karena kedaulatan tidak diserahkan total habis-habisan ke DPR. Kita memang lagi berupaya untuk menghasilkan DPR yang bermutu. Kalau disebut transisi demokrasi adalah dua gerak-gerak keluar dari otoritarianisme dan gerak masuk ke demokrasi itu. Nah, kita baru pada tahap gerak pertama keluar dari, belum masuk ke karena itu tadi, mental Orde Baru masih menyusup carry over ke dalam sistem parlemen sekarang. Separuh dari Twitter yang masuk ke saya, Bintang Rocky Gerung jangan diundang lagi. Tapi separuh, masyarakat LC harus ada Rocky Gerung. No Rocky Gerung, no party kete. Jadi tanya Apa salah Bu Mega dengan Bang Rocky Gerung? Ada, Perasaan ada. saya Ini, ini soal, ada. soal politik, bukan Man, soal personal eh, eh, Mak, ini sudah main politik Bukan, ini personal eh, eh, Mak, ini sudah main politik Bukan, ini personal Bapak merasa dekat dengan SBY Merasa dekat dengan Megawati Sehingga Bapak bisa menilai mereka berdua dengan kacamata Bapak Itu nggak benar Pak Yang benar? ya yang benar itu bapak bersikap fair bersikap fair artinya pro Jokowi? oh enggak, oh, oke, okay. Enggak. Thanks. ketika Jokowi, ketika maaf ya tapi bagi kami threshold itu tetap penting sebagai upaya untuk mengucapkan ulang konstitusi yang benar itu. dulu dianggap itu sebagai upaya untuk meloloskan pihak lain sekarang buktinya pihak SB dan Prabowo tidak lagi peduli pada soal itu dia udah bikin koalisi, apa gunanya threshold itu? Jadi itu adalah kutukan terhadap pemerintah sendiri karena berupaya untuk mengefisienkan politik, berupaya untuk ada calon tunggal dan mengancam secara konstitusional pihak yang lain sekarang dia terjebak di situ. Bayangkan 12 dua... <tuk> Karena mulut badan binasa itu. Kendati butut tapi tetap ingin kuasa itu itu hal yang remeh temeh tapi karena ada problem margin elektabilitas maka berebutlah kita di situ tuh lalu kita berhenti berargumen kampanye tentang ide tentang visi nah masyarakat kita sekarang diguyur dengan itu tuh kehilangan kemampuan untuk mengolah argumentasi jadi ada semacam pasar gelap kedunguan black market of stupidity itu pak Jokowi terus menerus bicara tentang upaya untuk membawa Indonesia masuk ke tahap industri 4.0 kalau itu misalnya dibuka sebagai tema politik di forum ini dan betul-betul kita bahas, kita bedah satu persatu kalian pikiran itu itu bisa jadi contoh baru bagaimana kita berpolitik dengan membedah konsep bendera itu penting, banner itu penting tapi itu kan menandakan bahwa kita nggak mampu berargumen karena itu kita pasang banner, kita pasang bendera apa gunanya soal-soal semacam itu terpaksa saya kasih kritik pada Pak Jokowi karena nggak mungkin saya kritik Prabowo, dia nggak kuasa ngapain ya jangan terlalu baper lah dalam menghadapi gejala semacam ini itu pentingnya ada pihak ketiga yang duduk untuk jadi semacam devil's advocate menguji oposisi, menguji petahana karena itu saya dorong sebetulnya politisi itu datang ke kampus kalau punya otak, biarkan kampus yang periksa otakmu itu jangan minta diperiksa oleh rakyat awam yang, yang bisa diberkongi tiap hari jadi kembalikan sifat intelektual dalam politik Indonesia karena negeri ini didirikan oleh pikiran bermutu. Dan sekarang pikiran bermutu itu diambil alih oleh para demagog yang sekedar berupaya untuk mencari margin elektabilitas. Yang kita perlukan adalah gagasan besar yang bisa memastikan bahwa negeri ini akan tumbuh dengan akal pikiran yang baik. Terima kasih. Hawkes itu pernah dilakukan oleh seorang yang namanya Alan Sokal, seorang profesor fisik di New York University. Dia menulis satu paper tajam di majalah Social Text, majalah yang diasuh oleh profesor-profesor ilmu sosial. Setelah terbit artikel itu, Alan Hawkes bilang, Alan kemudian dikenal sebagai Alan Hawkes. Alan Sokal bilang begini. Saya barusan menipu Anda Itu membuktikan bahwa Anda tidak kritis terhadap artikel saya Karena artikel saya itu artikel buruk Anda puji-puji Artinya tidak ada review di dalam dunia akademis Bahkan terhadap artikel ilmiah Apalagi di dunia politik enggak ada review Buat literasi, hentikan indoktrinasi itu Pemerintah telah bekerja keras untuk memamurkan rakyat Headline pertama Headline kedua, orang miskin bertambah Kata BPS, yang mana yang hoax Gak mungkin dua-duanya benar ditangkap polisi misalnya di jalan raya dia akan tanya SIMnya mana saya kasih tahu nih SIMnya KTPnya mana Loh, pak polisi tahu nggak SIM itu dibuat atas dasar KTP <klos> saya kritik pemerintah akan dibilang begini sebaiknya anda berkaca diri dulu lihat anda sendiri sebelum mengkritik pemerintah lo pemerintah kalau dikritik itu urusan publik kesalahan saya urusan privat jadi publik intelektual kita tidak dirangsang untuk berpikir sebaliknya ingin literasi tapi justru indoktrinasi yang dilakukan dan negara nggak menyelenggarakan politik akal sehat sehingga kita bereaksi lebih cepat dengan kemarahan daripada dengan akal negeri ini dibikin tegang karena kita nggak mampu membuat metafor kita nggak pernah mampu menghumorkan memparodikan membuat satire jadi kalau ditanya apa solusinya gampang naikkan IQ anda dan hoax akan turun terima kasih Tahun-tahun 40-an ada konflik sejenis. Ada seorang India beragama uh, muslim. Sudah lima hari dia di rumahnya. nggak bisa keluar karena ada mayoritas Hindu yang sedang mempersekusi minoritas muslim. Ini keluarga miskin. Dia keluar rumah untuk membeli susu bayinya. Dan dia diuber Terbunuhlah dia. Pertanyaan saya, apakah dia tewas karena dia muslim atau karena dia miskin? Kalau dia kaya, dia bisa pakai helikopter untuk pergi beli susu ke Plaza Indonesia. Karena dia punya uang. Tapi karena dia nggak punya uang, dia meninggal di situ. Jadi kita berpikir ulang, apa social origins dari kekerasan? Setiap kalau ada masalah, lihat Pancasila. Pada yang terjadi adalah sebaliknya. Kita tidak mempraktekkan ketuhanan yang Maha Esa sebetulnya. Karena itu saya selalu usulkan sebaiknya diganti sila pertama itu interpretasinya atau wordingnya itu ketuhanan yang adil dan beradab mestinya begitu dan sila kemanusiaan ganti aja kemanusiaan yang maha esa karena itu yang tidak kita, kita punya itu buat orang miskin hidup itu adalah tragedi buat yang berkuasa hidup adalah komedi itu apa itu kegiatan sosial coba kita lihat sedikit istilah-istilah yang ada kalau itu kegiatan filantropis maka dia tidak boleh dipamerkan di ruang publik karena itu menyangkut kejujuran orang untuk membantu manusia benar tadi datangi si miskin itu diem-diem kalau bisa jangan dia tahu siapa yang memberi itu yang terjadi kemarin di Monas adalah bahwa tampilan politisnya terlalu terlihat saya terangkan tanpa menjawab saudara karena itu keluh kesah. kita anggap aja itu semacam jedah dari orang yang frustrasi karena elektabilitas turun Penyelenggara ini adalah gagalnya sos. hal yang sederhana itu juga tidak bisa paham. Ya, ada juga jangan ditujukan ke dia itu cepat ada okay. ke publik. Orang berpikir ulang apa sebetulnya motif istana memviralkan kesolehan presiden di Afghanistan demi apa? Diplomatik, statistik pemilu yaitu ini adalah semacam persiapan republik sedang hamil tua isu hantu komunis diucapkan di situ lalu dikaitkan lagi dengan ya kan memang dari awal ada semacam persekusi terhadap ulama itu ada surplus kebenaran di pihak penguasa untuk meyakinkan bahwa hanya kami yang Pancasila yang lain adalah berbahaya gitu jadi kalau disebut ada orang gila semua manusia itu punya potensi untuk jadi gila itu. problemnya adalah upload nggak kegilaan itu jadi gila itu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 korupsi dalam format Bineka Tunggal Ika tuh. maka seharusnya bukan sekedar Renovanto karena jaket warna orange itu kan sebetulnya campuran antara warna kuning dan warna merah baru disebut orange itu Panggung selalu ada dua, yang di depan dan yang di belakang. Orang selalu ingin mengintip di belakang, karena di belakang ada kasakusuk, kusuk, ada asik masyuk. Yang dipentaskan itu urusan 300 juta, 200 juta. yaitu gampang betul lah, itu pasti transaksinya langsung saling tangkap. itu. Tapi kalau triliunan, itu pasti nggak ada transaksi langsung. Uang itu pasti berlapis tibanya. Karena memang direncanakan agar supaya alibinya juga berlapis. That's the logic sih gitu. Jadi saudara Novanto keahliannya itu tunggal, yaitu mengatur transaksi politik. Di dalam kepalanya itu ada skema besar yang akan dia cicil sambil menunggu situasi politik. Armada itu harus dipimpin oleh presiden kepala negara. Mungkin sekarang presiden kecapean sehingga setia Novanto ambil alih kemudi sementara. <laughs>